Selamat datang kembali di Upik Garage, pada video kali ini kami akan menayangkan satu model terbaru dari Yamaha, yaitu Yamaha Grand Villano. Untuk lebih detail simak tayangannya berikut ini. Tampilan Yamaha Grand Villano Hybrid Connected ini disebut mengikuti perkembangan karakter generasi muda masa kini yang ingin memiliki tingkatan gaya hidup lebih tinggi atau berkelas. Dari sisi desain, skutik klasik tampil dengan dimensi yang lebih ergonomis, sehingga membuat postur pengendara lebih nyaman saat berkendara, baik jarak dekat maupun jauh. Selain mewah dan elegan, Yamaha Grand Milano Hybrid Connected juga sudah mengadopsi fitur dan teknologi yang kekinian. Seperti penggunaan TFT sub-display sehingga membuat tampilan digital speedometer semakin informatif dengan tampilan berwarna dan animasi seperti welcome dan goodbye message, odometer, fuel consumption, serta power assist indikator. Juga diamond shaped LED headlight, unik way LED position light, front dan rear LED turn signals. LED taillight hingga lampu LED pada bagasi. Embel-embel hybrid pada Yamaha Grand Philano ini berarti mesin 125cc blue core yang digunakan, tidak hanya bertenaga namun juga ramah lingkungan. Sedangkan Connected maksudnya Yamaha Villano sudah dilengkapi dengan fitur canggih Yamaha Motorcycle Connect. Dengan teknologi Communication Control Unit, CCU, mampu menghubungkan sepeda motor dengan smartphone melalui aplikasi e Connect. Fitur kekinian lainnya di Yamaha Grand Villano Hybrid Connected, seperti Smart Front Revewell, kapasitas bagasi 27 liter, convenient C-Hawk cara binar, Electric power socket, spacious front pocket, smart key system dan answer back system. Yamaha Grand Filano dibekali dengan mesin Blue Core Hybrid berkapasitas 125 cc SOHC 2 katup, berpendingin udara dengan sistem injeksi. Mesin Yamaha Grand Villano tersebut diklaim mampu menghasilkan tenaga sebesar 8,1 DK pada 6,500 RPM dan torsi maksimum 10,4 N pada 5000 RPM Selain itu, ada juga fitur lain seperti Stop Start System, Side Stand Switch, Smart Motor Generator, Power Socket, Keyless System, Sakelar Hazard Sertawan Pus Start